Ayo kita lihat mainan apa saja ini Mainan apakah ini? Ini mobil bus sekolah Mari kita lihat Kamu benar Mainan apakah ini? Mobil keruk pengeras tanah. Mari kita lihat. Kamu benar. Mainan apakah ini? Mobil keruk. Mari kita lihat. Kamu benar Kamu pintar Mainan apakah ini? Mobil keren Mari kita lihat Kamu benar Mainan apakah ini? Mobil dan truk Mari kita lihat Kamu benar Mainan apakah ini? Mobil giling Mari kita lihat Kamu benar Kamu pintar Jangan lupa di like dan subscribe ya